selamat menonton halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kalian buka youtube klik profil kanan atas klik setelan klik umum kita bisa aktifkan atau menonaktifkan mode terbatas Makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.